Simak update harga cabai merah besar di sejumlah daerah Indonesia, pada hari ini Sabtu, 22 Oktober 2022. Update harga cabai merah besar di Indonesia mencapai Rp39.600 per kilo. Harga cabai-cabai merah besar tersebut relatif turun dari update harga kemarin yang mencapai Rp40.700 per kilo. Namun di sejumlah daerah Indonesia tentu mengalami perubahan dari harga perharinya.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 Sekian harga cabai untuk tanggal 24 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.